Benarlah, kenapa hantuah mengatakan takkan Melayu hilang di dunia Kerana Melayu sama persis seperti Yahudi Dia sudah jadi satu bangsa yang hybrid Bangsa yang sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain Setiap kali dia menetap dan menginap Allah Kalaulah cerita ini benar Maka kalian saya, Kita adalah insan-insan yang terpilih yang datang daripada suriak Nabi Ibrahim Allah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 Oke, gimana puasanya teman-teman sekalian? Ya sudah berbuka belum? Ya kan? Kalau di Indonesia jam-jam saya upload video, jam-jam sekarang ini sudah berbuka ya kan? Jam 6 itu sudah berbuka dan buat teman-teman mungkin masih nunggu satu jam setengahan baru berbuka ya teman-teman. Nah di sini di hari kelima puasa, ya alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Taala untuk menjalankan ibadah puasa. Yang terpenting adalah jangan membuat puasa kita tuh si sia dengan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merusak pahala puasa kita karena banyak manusia ya terutama seorang muslim itu berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga siapakah orang itu yaitu ketika berpuasa masih tetap berbohong masih melakukan kemaksiatan ya kan masih menipu dan lain sebagainya naudzubillah minzalik semoga puasa kita tidak rusak semoga kita pandai menjaga puasa kita ini dengan apa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala menyibukkan diri dengan apa? dengan bekerja dengan baik dengan menyibukkan diri dengan apa lagi yaitu dengan berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Oke okay guys, kali ini kita akan merekam sebuah video yaitu melayulah pencetus kebangkitan Islam. Allahu akbar. Dari kemarin kita banyak sekali istilahnya artikel ataupun syekh-syekh ulama-ulama yang menyebutkan ya ustaz-ustaz yang menyebutkan bahwasannya melayu-melayu dan melayu Ya kan kunci ya yang ada di dalam Islam maksudnya adalah dari Melayulah ya kan kebangkitan Islam itu akan tercapai seperti itu antara Indonesia dan juga Malaysia dan juga Melayu yang lainnya seperti Brunei Singapura Thailand ya kan Patani Thailand dan juga tempat-tempat yang lainnya yang ada orang Melayunya guys Allahu akbar karena identik ya Melayu yaitu Islam gitu kalau Melayu ya udah Islam gitu. Allahu Akbar, semakin kuat dan semakin jelas sekarang. Nah, langsung saja saya sudah penasaran guys, kita tengok ya penjelasan dari video ini. Ini daripada Walid TV. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Dulu yang membebaskan Omar Oh ini Ustaz Abu Somay. Mewakili suku bangsa di dunia. Omar bin Khatab Arab Kurais. Salahuddin Al Ayyubi suku Kurdi. Muhammad Al fatih suku Turki. Arab Kurais sudah. Kurdi sudah. Turki sudah. Melayu akan datang. Allah. Dan Melayu akan bangkit, akan datang. Sebab kita belum pernah mendapat giliran kita. Allahu Akbar ni Ustaz Abdul Salman guys ya okay. Kenapa para sahabat beria-ria Mengislamkan tanah-tanah bagian timur Laluan sutera ni Sebab hadis Nabi SAW Al sebut Di akhir zaman Yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah Anak keturunan orang-orang timur Kelu dia Tengok pada rukun setiap Ustazani Muhammad. Kaabah kita semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar, Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq. Kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Kita ancur. dah tahu apa jadi pada Iraq. Dia jadi fitnah, hancur lebur. Rukun Syami, Syam sekarang Syria, bergolak tak berhenti. Perang-perang perang-perang Timbu aisih macam-macam. Rukun Yamani Siah putih, orang lu serang, macam-macam macam. Coba -macam -macam. cari tiun mana arah ajar aswad. Oh, ini ini musiknya kegedean ya guys ya. Tapi bisa dibaca ya teman-teman juga bisa baca di sini untuk subtitle-nya di sini ya. Kas manuskrip Melayu, tontar sila. Antaranya apa? Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Undang-undang bertulisan Melayu. Kita orang Melayu kita diajak saya dengan apa PhD saya dalam bidang saya masih lagi diajak orang Melayu tidak pernah ada undang-undang bertulis. Semua so, undang-undang adat kecuali kedatang setelah kedatangan Islam. Allah. Orang tadi sudah tertulis kita. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tulisannya bukan tulisan Jawi Tulisannya tulisan Aksara Tulisannya macam tulisan Thay. Macam Thailand Tapi bunyi Melayu Siapa mencuri Didenda dua tahil emas Dalam dunia ni Tak ramai orang boleh baca lagi tulisan tu Saya tanya Prof tu Bapak ramai? Tak ramai Indonesia ada Malaysia tak ada um, Kalau satu bangsa Dah ada undang-undang bertulis Mana bangsa tu maju lah Tapi apa orang talis cerita kat kita Orang Melayu ni malas lah Lemahlah Apalah pekerjaan siapa? Orientalisme pekerjaan. Sebab itu, kalau nak rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Nak rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarahnya. Allahu akbar. Guys, itu penjelasan daripada banyak ustaz, terutama juga Ustaz Abu Sama dan juga Ustaz Anni Muhammad ya, dan ustaz-ustaz yang lain di dalamnya seperti itu bahwasanya Kebangkitan selanjutnya, kebangkitan Islam itu ya yang akan mencetus kebangkitan Islam adalah bangsa Melayu, suku Melayu seperti itu ya, guys. Ya, coba kita baca komentar-komentar terlebih dahulu, guys. Alhamdulillah, saya lama mencari sejarah tentang undang-undang Melayu. Akhirnya, jumpa KPE ini. Oke, okay. terima kasih. Oke, okay. bangsa Melayu, tanah Melayu, Melayu tetap Melayu, Pro Tubi Melayu. Allahu akbar. Ada baiknya kita tengok balik sejarah Bukan sejarah Melayu je Tapi semua bangsa kalau boleh Siapa tentara elit yang dikatakan bagi Nabi Muhammad SAW Tentara yang tak pernah terkalahkan dalam sejarah mereka Bangsa yang diceritakan Nabi dengan ciri-ciri khas fizik Tinggi-tinggi, kurus-kurus Perut tipis, berpakaian, berserban mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW Karakter akhlak mereka sungguh sesuai Cara mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sangat luar biasa Memiliki cara tempur yang belum ada manusia sebelum memiliki cara tempur mereka Dan mereka tidak pernah terkalahkan dan mereka selalu mengalahkan Siapa mereka? Syekh Imran Hussein mengatakan ya Khurasan di zaman Rasulullah SAW telah diteliti oleh ilmuwan terkenal dari Pakistan Dr. Insar Rahman bahwa khurusan adalah wilayah yang terbentang dari barat laut Pakistan Timur laut Iran seluruh wilayah Afghanistan dan sebelah utara Afghanistan Namun yang pasti Afghanistan adalah jantung khurusan Jika dikaji khurusan tidak pernah dijajah Buktinya, British Rusia ketika zaman kegemilangannya Uni Soviet, termasuk Amerika, pernah tak try jajah, tapi semuanya kecundang jumpa Taliban. Oke, okay. Rusia ambil masa 12 tahun, Amerika pula 20 tahun dan memakan kos perang sehingga 100 triliun. Namun semua hanya sia-sia karena telaga minyak yang mereka impikan tak kesampaian. Amerika telah pun menginsyirahkan surrenders karena tak sanggup berhadapan dengan pejuang Taliban yang cuma sekelompok kecil tapi mematikan. Amerika guna bermacam-macam cara sehingga mereka terpaksa guna cara runding damai dengan antara Taliban tetapi tidak dilayan. Taliban bagi pilihan yang sama ada keluar dari Afghanistan atau perang. Langsung keluar ketakutan Amerika. Subhanallah, mungkin ada yang kurang senang dengan statement yang aku buat ni, tapi ini semua tercatat dalam sejarah. Tak ada pun ada pihak-pihak tertentu kecuali ya kan, cuba menyembunyikan atau padam sejarah. Satu dunia bertanya-tanya sekuat apa tentara Taliban paling baik cobalah korang buat riset assalamualaikum jangan biar fahaman penjajah merusakkan segala bangsa Melayu ya kan nah kita kuat karena bersatu Allah Akbar banyak komentar-komentar guys ya jom kita tengok ini ada video lagi satu lagi video guys ya berkenaan dengan Melayu lagi yaitu Nabi Ibrahim adalah bapa segala bangsa Melayu ah Korang pasti tahu lah kan jom kita tengok videonya guys mungkin ada pengingat ataupun hal-hal baru yang dapat kita ketahui Selain ini jangan lupa guys subscribe ya biasa atau tidak terbaca tentang penulisan yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang lagi istri namanya Koturoh. Koturoh ini adalah seorang wanita yang duduk di bahagian laut dari Koturah inilah keluarnya zuriat daripada kalangan orang-orang di sebelah kita Ada juga urah-urrah mengatakan Bani Jawi Bani Melayu adalah anak keturunan Nabi Ibrahim Daripada isterinya yang ketiga iaitu Kontura binti Yakton Anak Maharaja Sargon Dengan Kontura Nabi Ibrahim memperolehi enam orang anak Zimran, Joksyan, Medan, Midian, Isbak dan Shu'an dan inilah enam keturunan yang bergerak ke arah timur yang suatu masa pernah dijejaki oleh Hitler sampai ke penghujung akhir banjaran Himalaya. Tetapi keturunan itu hilang dan pupus di sini. Mereka berjaya menyelamatkan diri dan keturunan mereka bergerak ke serata alam. Benarlah kenapa hantuah mengatakan takkan Melayu hilang di dunia. Kerana Melayu sama persis seperti Yahudi Dia sudah jadi satu bangsa yang hybrid Bangsa yang sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain Setiap kali dia menetap dan menginap Allah hari, Seorang lelaki yang merupakan peguam Dia hebat dengan kerja amal Dia selalu sampai di Gaza, Selalu, setiap bulan pergi Gaza. Dia balik, dia cerita kepada saya Bila satu pertemuan, saya sempat jumpa dengan dia dia kata Ustaz Dulu saya baca kitab-kitab Melayu lama Buku Melayu lama Orang Melayu selalu cakap kata Orang bangsa Melayu datang daripada Keturuh, Keturunan Nabi Ibrahim Isteri Nabi Ibrahim yang no. 3 Maka saya rasa macam Ya Allah Betul ke orang tuan-tuan ni cerita Dungin Maka suatu hari Allah telah bukakan pintu hati saya sayang. Bila saya sampai di razah saya pergi ke Masjidil Aqsa. Saya turun di perpustakaan bawah Masjidil Aqsa. Imam Masjidil Aqsa memberikan saya satu kitab. Dalam itu kitab sirah. Menceritakan bukan karangan orang Melayu. Dia adalah karangan orang Arab. Wah, dalam dia disebutkan Nabi Ibrahim ada isteri yang ketiga. Namanya Qaturah. Dan isterinya itu ada di Palestin maka dicari oleh mereka rupanya selang beberapa ratus meter sahaja daripada Masjidil Aqsa ada satu perkampungan nama kampung itu perkampungan Qathurah kalaulah cerita ini benar maka kalian saya kita adalah insan-insan yang terpilih yang datang daripada zuriat Nabi Ibrahim Allah. Allahumma shalli ala asdina Muhammad selesai videonya guys ya. Dan di situ menerangkan bahwasannya Melayu, ya kan? Melayu itu sama halnya dengan Yahudi, ya kan? Maksudnya adalah dimana mana-mana. Maksudnya adalah dia udah bangsa yang sudah menyatu seperti itu, guys ya. Allahu Akbar. Allahu akbar, banyak sekali penjelasannya, dan juga saya rasa tadi ada Ustadz Don Daniel juga yang... Mungkin kadang orang wah itu hanya cerita fiktif saja seperti itu. Tapi tidak hanya orang Melayu di dalam kitab ya disebutkan oleh Ustadz Don Daniel tadi bahwasannya sejarah itu juga ada di Palestina guys ya ada di Palestina dan di situ juga ada perkampungan namanya perkampungan konturah seperti itu teman-teman dan itu jelas nyata bahwasannya bangsa Melayu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah a'kbar. Dan tidak heran apabila istilahnya sekarang banyak juga keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad SAW di Malaysia, di Indonesia. Allah Akbar. Kalau membahas seperti ini, kayak kita tuh kembali ke masa dulu dan kita tahu gitu guys. Dan kalau semua ini benar, Allah Akbar. Ini semua rahasia Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala Mempunyai rencana yang lebih indah, yang lebih baik daripada rencana kita Allahu akbar. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita Untuk Indonesia dan juga Malaysia serta bangsa Melayu Serta istilahnya orang-orang Islam yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Thailand, di Vietnam dan seluruh dunia Semoga ini menjadi kebaikan untuk mereka dan kebaikan juga untuk saya Oke itu saja video kali ini guys Allah Akbar saya nggak, nggak bisa berkata-kata apa lagi nih, Mau jelasin apa lagi gitu. Sudah ada semua penjelasannya seperti itu guys ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya Buat teman-teman semua Saya pemindu untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh